Yo, cik, cik cik cik cik cik balik lagi bersama Topang Spin. Kali ini kita akan review game Get on Olympus guys ya, Hari ini kita bawa modal agak gede di kita ya 90.000 masih di 100, masih masuk modal receh ya loh Kita langsung main di bet 1.200 dua aja double aktif kita coba turbo 20 kali. Ini. Oh ya, yang bertanya kita main di mana? Kita main di RR perlawan 1.000 sih itu serga, contoh, seluruh, sanjaro, jaga dunia akhir. Hmm intinya tergator dulu ini jangan ragu jangan bilang mainnya cuma di RTP 8.000 karena cuma di sini RTP 8.000 seluruh cek RTP live pokoknya live fitur per menit per detik bisa turun naik tergantung tingkat kegacorannya makanya langsung cobain aja ke situs kami untuk linknya ada di pin komen jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8.000 dong bos back the game ya bos di puluh 20-30 eh, turbo kita belum ya. terhadap mantap-mantap ini, ayo kasih yang mantap-mantap dong terus mau usia tokoh-tokoh pecah-pecah ke ono peti reiki bus-bus Oh di 30 spin itu eh, kita belum ada papa. kita coba manual dulu satu kali dua kali Coba nanti nyari yang pecahnya agak banyak tiga kali empat kali ini kali, lumayan ada sekitar dua kita coba langsung di quick aja seluruh 50 kali intinya selalu saya ingatkan ya seluruh ya jangan jadikan game ini sebagai mata pencahayaan jadikan hanya sebagai hiburan semata jika ingin bermain-bermainlah dengan uang dingin bukan uang gak perlu apalagi uang buat makan nanti otak lo ngebul seluruh intinya bermainlah dengan uang dingin ya ketika ingin bermain jawablah di situs kami seluruh RTP lo 8.000 ungu jadi nih ungu jadi nih ungu jadi ungu jadi boleh uh, cincin boleh ikut, tuh mater lagi us hmm, lumayan lah ya lagi dong lagi dong merahnya ikut dong hijau jadi dong merah ikut dong, uduh, uduh, uduh, uduh, uduh, uduh, uduh. ini nih ini nih ini nih ini nih ini nih tujuh kali empat lumayan lumayan lumayan lumayan nasek ini cuma di RTP 8000 nih bos intinya seluruh selalu saya ingatkan sebelum bermain cek RTP gamenya dulu dan cari situs yang RTP gamenya tuh live maksudnya gini per menit per detik dia itu beda enggak cuma segitu contoh kayak tadi saya masuk di RTP 85 direfresh refresh dikit turun atau naik itu tergantung tingkat gacornya makanya usahain main di RTP RTP hijau antara 80 sampai 90 saja Kemungkinan JP JP mantapnya di situ lebih tinggi, seluruh Langsung gaskan aja ke ke atas untuk link situ saja di pin komen, tuh Duh, biru Sayang biru dong, bukan. Aduh, birunya jadiin dong, birunya jadiin. Anjir, kalau biru jadi lumayan tuh. ngomongnya ikut. Belum ada tanda-tanda free spin sepertinya. Ayo, us. Bus, yo. Aduh, atas gelas kasih kuning kuningnya pecah, kasih petir dong, jangan merah, anjir malah skater Terus, terus, jangan kau diam-diam saja, us-us-us wuh us. jadiin dong wuh mau wuh us-us-us Intinya, tuh main CS tuh ya mainnya benang, main pas lagi longgar, main pas lagi ya santai-santai. Jadi kalian itu enggak terlalu panik, nggak terlalu keberuntung juga. Tuh, aduh, nggak pernah Intinya, mainlah di jam-jam yang pas gitu. pas dengan suasana hati, pas dengan suasana sekitar. Jangan lupa rokok dan duduknya biar kalian lebih santai, lebih slow, biar spin-spin kalian tambah gacor dan pastinya tetep lah seluruh kayaknya suasana, suasana hati itu menentukan kapan kalian JP. makanya jangan main panik tetep lo so, tetep nih nanti mainannya dicaya. JP JP mantap akan datang. masuk Gus. kasih frisbee frisbee hebat petir petir mantap. Scatter scatter isi daging Beus kasih dong lus kita coba di set-set-set naik bet aja lah ya model agak berbar nih di bet ini sepertinya susah sukar. anjir kali 15 kamu naik merah jadi kuning boleh atau mahkota anjir ayo gooch gooch gooch lapas-lapas terus Gus. gooch birunya kasih Bungu boleh satu dua lagi, boleh lah kasih. Puruh, cincin turun dong harusnya, cincin turun dong harusnya. Eh, mau anjir, anjir. Ayo, sih. nah, kelasnya boleh dua lagi. Mantap petirnya us, petirnya us. Sayang, skater. Kita digadali skater. Bungunya naik, bungunya naik boleh, anjir kurang satu. Aduh, duh, duh, duh, duh, duh, sedang apakah khusus Medan kopi khusus ini tadi kita akan main di bed 1200 double janya aktif terus kita coba di 30 turbo terus 20 quick terus kita naik bet kita tadi 20 spin okay, quick terus ini kita coba 30 ayo kasih ya teman tapus skater lah us coba pelit-pelit ini butuh lanang mulus masa ketidwe duet sih aku dolan saya gak gawok gel kopi garorok maneh loh bus tuh itu bongkoten Rene ngawe duit marindo tunai menipu tunai song rumah tuh ngucok pelit pelit oh, susah. aduh akhirnya dapat scatter juga semoga ada isi ya seluruh kalau nggak ada isi kita langsung ke toko baru saja karena dilihat dari tadi pesanan pesannya mantap petirnya hebat cuma nggak konek <tuh> sayang sekalinya cuma di situ. Hmm, aduh kuning nggak jadi merah nggak jadi. hijau boleh nusul, hijau boleh nusul, ungu boleh. Aduh, susah nih petirnya di mana? Duduk kuning kuning kurang satu, tur. Aduh ungunya jadiin dulu, tur. Ungunya, aduh ungunya kurang satu ini cari di mana dong jadi dong atas cincin kali petugasih petir hmm. lumayan 7.000 kali empat lumayan lah ya seluruh 29.000 belum nest-nest-nest nice, nice, nice acan tuh oh, biru jadi hijau musul kuning boleh hijau dulu ungu dua lagi boleh anjir kuningnya kurang satu doang hadir Ayo, guys. terus biru dulu, dulu, ungu boleh, ungu kasih dong, merah dulu boleh, ungu boleh, oh. cincin jadiin dong, us. cincin jadiin dong, uh, atas cincin petir us, hijaunya jadiin anjir hijaunya pernah satu doang. nol, sepuluh kali 18 lumayan profit lah, segeres, ya. segeres, emang kadang harus main feeling juga buat naik turun bed, untung tadi kita naik bed, jadi ya rada-rada profit lah, Dan lumayan. Ayo, kasih amat lagi. Ini jadi biru merah, boleh ikut. Udah, udah, udah, udah, udah. Nah, tuh, tuh, tuh, boleh, boleh Gak mau, belum aja. Cuma 20-an, udah 135 udah, udah ini, udah. Waktu-waktu nih. udah, auto kabur langsung ini. Yang intinya langsung kabur dah. Eh, udah, profit. udah. Profet utamakan, profit utamakan, WD. Selalu saya ingatkan main modal berapapun utama kan WD kalau udah merasa profit udah merasa cukup langsung kabur saja jangan dilanjutkan karena momen Zeus itu jarang jadi lebih banyak itu. lebih banyak apa nyedotnya daripada muntahnya kalau sekarang makanya kalau sekali muntah langsung gabur aja. ini kita ya sudah ya seluruh kita akhiri dulu video pada malam hari ini terima kasih yang sudah menonton bye bye